Halo, pencinta film. Selamat datang di channel rekam drakor. Film China adalah film televisi di China dengan format miniseri dan diproduksi dengan bahasa China. Film China, atau yang biasanya disingkat dengan "filchi", ini menyajikan alur cerita dengan berbagai genre sehingga menarik minat penonton dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah genre horor. Nah, di video kali ini...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 Film ini menceritakan tentang masa Republik Tiongkok. Ada sebuah tempat yang disebut Desa Tiansui yang dikelilingi oleh pegunungan. Kakek lahir di sana, di bawah kepemimpinan kepala desa Qianxing. Penduduk desa menjalani kehidupan yang stabil meskipun mereka tidak kaya. Hingga suatu malam, kakek kembali dengan perahu dan hal-hal aneh mulai sering terjadi di desa. Mereka yang tenggelam Bunuh diri atau mati karena kecelakaan akan berlama-lama di tempat tenggelam dan menjadi hantu air, kemudian menunggu dengan sabar di dalam air, memikat, atau memaksa orang jatuh ke dalam air untuk mati sebagai hantu penggantinya sendiri. Selama ribuan tahun, hantu air telah bereinkarnasi dengan cara ini dengan hati-hati untuk melarikan diri dari penderitaan neraka.